Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, so, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan berkumpul bersama-sama sahabat-sahabat semua yang terkasih. Salawat dan salam tidak lupa kami sanjungkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat yuk di yaumul diamanah Amin Almasolialah saya saudaraku semoga saudara yang menonton video ini senantiasa Allah berikan kesehatannya Amin Allah lancarkan rezekinya. Amin Allah lancarkan segala urusannya Amin Dan senantiasa saya berdoa juga semoga so saudara semua membeli mobil di kami semua Amin amin. Amin. Amin. amin Insya Allah kita ada beberapa unit yang akan kita tekanin diri ya Tapi sebelumnya pembukaan dulu Oke, okay. okay. buat mobilnya ya. Oke, okay. buat teman-teman yang nyari mobil-mobil berkas berkualitas Di sini ada unitnya ya Bersama kami ada Deresa Otomotif, ada official official dan ada Menir Otomotif. Ya. Menir, barangkali ada yang mau tanyain sebelum jampe jampe harubat gila gede ke dalumpat. Gede <laughs> gede ke <-gira> dalumpat. <-gira> <laughs> Kalau kata orang Sunda ya. Dalumpatnya ke <laughs> <Yeah. laughs> okay. Terus ya. Oke. Okay. Kang Jarwo. Untuk stok unit di sini ada beberapa macam teman-teman ya, mulai dari mobil sedan LCGC Mobil pribadi juga ada Minibus juga ada ya Ada Oke. Okay. family-nya ada Untuk unit yang lain juga Masih banyak stok di sini teman-teman Oke okay. Bang menikin. Siap Untuk stok pertama Bang Dedi bisa dijelaskan Halo Ini kita ada mobil Honda Civic iya. 2002 Tahun 2002 Warna biru Warna, Warna biru. biru Bertransmisi manual. manual Oh manual ini ya Betul Untuk ya. Letter... Uh, di bulan Main, main, oh, okay. maybe no, maybe yes, maybe, maybe no, maybe no. <laughs> oke, okay, untuk letternya, ini letter F ya, gue Letter ya, F, Gokor. kamu tahu F? <laughs> tau F, <laughs> oke okay. untuk kondisi bagus, kondisinya mesin. -mesin. Oke okay. ya, insya Allah gak ada masalah. Eh, uh, harganya kita murahin, menir berapa? memilih open price open price 67 juta 67 juta masih nego santuy santuy mas ya mas Jarwo unitnya sangat seger ya tahun 2002 seger. untuk catnya juga masih glowing ya interiornya ya. juga bagus bagus kaki-kaki masih enak, mesin pun masih jos joss, oke okay. uh, mesinnya manual jadi, sampean saudara-saudara semua nggak perlu khawatir untuk perawatan mobil tua iya yeah. tahun 2002 68, eh 67 juta kita Naik, orang buka harga, mana? masih bisa ditawar. Tawarnya tawar santu tapi hitamnya kesurupan. Musa gila-gila ya, <tuk> karena ini sudah dimurahin ya bang ya tapi lagi. Betul, naurga alak lagi. lagi. Betul, naurga alak lagi. Betul, naurga alak lagi bisa masih bisa, bisa ya medir, kita medir. ini bisa, ya kalau untuk uh, Sinarmas ya uh, Sinarmas sama CSUL ya. CSUL ya ya karena untuk DP minimal 15 20 15, ya 15 15 lah ya bisa. 15 -an, ya 15 annya ya, ya kalau coba-coba sih takut nggak bisa doang ya, ya. Hmm. untuk amannya 15 tua, ya heeh ya. itu kalau untuk dp dp CPR karena pencairannya dia kecil betul kecil, betul, ya. Betul, betul, ya. Betul, betul betul jadi DP 15 amannya angsuran itu estimasi di Uh, 3 tahun ya Bang 2,2an 2,2an 2,2 ya. Ya. ya Jadi teman-teman masih bisa Minang mobil tua dengan cara kredit ya Jarang-jarang banget ya Ini ya, tahun 2002 masih bisa ah. kredit. kredit Tapi menop channelnya cuma 3 tahun ya 3 Katanya tahun, betul 3 tahun. Unitnya tahun 2002 Oke, okay, untuk unit berikutnya Bang Nah, menir silakan. Nah, ini ada Honda Brio tahun 2015 ya. Ini Brio 2015. Satya 2019 bertransmisi ya? manual. Manual, nah, manual, 2019. Nah, 2019, 2019, 2019. 2019 Old per. Udah <coughs> model baru yang iya. sekarang ya. Jadi untuk platnya bulan satu pajaknya udah kelewat. Pajak oh, terima panjang. Terima panjang. Uh, jadi terima kita, hidup, terima hidup. Terima hidup pokoknya terima hidup. Ya. Terima hidup nah kalau untuk estimasi pajak itu sekitar 2 juta setengahan ya sampai 2,7 tujuh lah. lah ya bang, ini lebih ya e -e, karena mobil, kalau mobil-mobil sedan begini pajaknya, range-nya di 2 jutaan itu, nah iya. ini, kecuali ya? nah kecuali progresif. progresif Jakarta beda lagi tuh ya, itu beda. untuk harganya bang, dari berapa ini? Kita open, open price-nya itu harga di seratus empat puluh juta. Nego seratus empat puluh juta masih, nego, masih banget. nego ya. ya masih Maksud, untuk tahunnya juga masih muda banget ya, tahun 2019 ribu sembilan belas ya. 2019. Untuk 2019. niknya juga dua ribu dua puluh, dua ribu Jadi, ya. oh, jadi tunggalnya 2020 aja ini, Mas. Ya. karena Desember, ya, Desember ya. ya, maksudnya ke 2020 ribu dua puluh. doang yang ya. Ya. Jadi untuk perakitannya 2019 pemakaian 2020 ribu dua oh. yang tipe facelift model nya? baru ya, ya. barunya uh, ya bukan yang model lamanya loh ya, betul. kalau untuk di bagian belakang juga desainnya juga sudah beda ya iya kira-kira ada paket kreditnya nggak kira-kira kira-kira kira-kira itu kalau amannya paket kredit dp dua hmm, uh. lima dua lima dua lima ya. angsuran sekitar tiga tiga an saya betul itu tergantung ya tergantung finance masing-masing ini ada beberapa finance ya. Iya, ini, ini rekomendasi juga? finance yang paling murah DP paling 25 murah. angsuran eh, di sekitar 3,4 sampai 3,5. Ya, selama 47 bulan. Selama 47 bulan. Bener coba tolong kamu liatin kilometernya berapa nih. Oke, saya cek dulu nih kalau kilometernya ya. Betul nah, ini. Jadi ini real ya untuk kilometernya. Jadi nah, untuk ini. kilometer di unit Honda Dio ini Tengenir? berapa kamu? Ya itu pemakaian normal ya, ya seratus ya. ribuan lah. 100 ribu. oh, ya. oh, berarti betul. ini real, enggak ada oper oper ya karena betul. pemakaian kurang lebih berapa satu tahun ya? Satu tahunan satu betul. Tahun, betul. Ya. Nah, satu, ya, iya. tahun. Ini kita garansiin mesin, enggak usah satu takut nih garansi mesin berapa bulan? Satu tahun, satu tahun, satu tahun. tahun. So, satu tahun. enggak main-main ya? Kadang tinggal satu tahun, kaki-kaki bang, kaki-kaki juga enggak lah. Kalau enggak, saya kan tahu, tahu, tahu, Paling coba, keluar dari sini nah, dijamin prima iya. ya. Insyaallah, mobilnya enggak ada kendala kain, ya? Enggak ada kendala. Kalau pun ada PR, kita... <gul> bisa, bisa diomongin ini kan nah. restorasi, restorasi lagi. karena ini sudah dicek semua untuk kondisi mesin dan Betul. keseluruhan ya 140 nego, nego bengal eh nego bengal <tuk> bengal bengal sentil nanti <tuk> <tuk> kemarin yang lain ntar. nego santur okay. nah, ya. nah jadi Brio 2019 ini dibanderol dengan hmm. harga 140 juta nego ya nego banget ya nego banget jadi terima pajak hidup. hidup. Ya, mobilnya oke, siap. siap-siap tempur, tempur, Siap pakai lah pokoknya ya, Mang Didi. Bertorsi manual. Betul. Untuk finansialnya banyak ya di sini ya? Oh, uh, finance-nya kita banyak ada Adira, CSL, yeah. ada Sinarmas, ada yeah. uh, apa Klifan ya. ya. Estimasi ya. yang tadi kita sebutin tuh baru estimate, estimate ya. ya, karena gambaran berbeda-beda gambar Ya, ya kan. Tergantung nanti nah, finance yang mana, yang, yang, yang, mana bisa ya, yang bisa ya. diambil. Yang bisa rekomendasi buat saudara-saudara. Data-data tentu aja dibantu ya. Insyaallah kita batu. Yang penting bi checking aman tentu saja. Kan? Ya, masih, masih kategori aman. Aman, aman lah, ya. kita, 1, kalau 2, kalau kita berikan yang terbaik. Ya. Kalau kalau siliknya bagus, bi bagus, kita berikan finalnya paling bagus, bagus, paling ya. murah. Paling murah. Tapi kalau siliknya berantakan, mohon maaf. <laughs> kita berikan ya, yang, dising yang yang. Dising agak... yang mungkin ya dp-nya iya. uh, DP agak bisa tambah ya kalau itu iya, ya berantakan betul. tapi tetap di, dibantu ya betul-betul betul, betul, betul. oke okay, dibantu untuk... sama Mas Darwo Finance <laughs> <laughs> jangan lupa untuk berikutnya ada mobilio mobilio ACVT oh, ya yang SCVT, ini ya ACVT bertransmisi otomatis warna hitam, warna hitam. oke okay, bisa dijelaskan untuk sang menir, tolong dijelaskan menir. kilometer baru Lima 58.000 delapan 58.000 ya? oke, Real. untuk Mobilio enam 2016 warna hitam ini ee, dibanderol dengan harga DP30 oh DP30 DP 30 tuh, DP berikut? juta, sudah masuk BBN, STNK, dan BPKB atas nama debitur? atas nama pembeli Cipembeli. pembeli ya oke itu, oh. uh -huh. unit ini terima beres ke atas nama pembeli Betul, ya? ya? untuk otr nya 145, 145. kita open press 145 ke harga, nego santuy, belak-belakan aja iya, ya. 145 nego ya abang Didi ya nego. nego, DP 30 juta angsuran sekitar 34-35an estimasi ya. sama sama itu ya, bisa di kondisikan tadi. ya untuk odometernya sendiri juga real 50.000 ya 000. ini 58... insya, Allah, insya Allah asli kilometernya nah, 8, 000. 000. ya. Rp 8.000 mobilnya cakep, bagus, rekomendasi buat saudara oke jadi untuk DP30 itu per bulannya berapa? Per bulan untuk 30 nya itu sekitar berapa ya? weh ya. sama, ya. biar 34-35an mas 35 an ya itu gambarannya ya gambarannya oke okay. Nah. Oke bang menir, berang. Oke apa lagi? Biar santuy. Jadi mobilio ini mesinnya oke, ya. prima, kilometernya cukup rendah, tiga ya. puluh juta dp-nya sudah terima balik nama si pembeli, pembeli ya. dan angsuran estimasi 34 empat sampai tiga juta selama 47 bulan. Satu ini malah Apa tuh? Ada garansinya nggak sih nir? Ada. Nah berapa bulan nih? jangan satu bulan dua bulan, satu, satu tahun. tahun. Yes. garansi apa sih nir garansi mesin toh, ah, ya. jadi nah, ee, jika mesin kalau metik dikenila. metiknya atau segala macam pokoknya menyangkut masalah mesin, ya. menyangkut masalah mesin. masih garansi itu. ya? masih garansi masih, satu okay. tahun. satu itu. tahun, serasa mobil baru ini teman-teman. pasti. -teman ya. jadi keuntungan di sini beli kita garansikan mesin satu tahun. satu tahun, tahun yes. ya. jadi uh, nominal biaya uh, ininya maksimal 25 juta Bang Dedi. Ya, lebih, perbaikannya lebih, ya. Betul, betul, betul. <laughs> oke. Okay. Ya, oke okay, next Saudara, so, ada lagi nih, Agia TRD bertransmisi Matic matik tahun 2015, 2015. Pajaknya panjang di bulan 7 tahun depan. Oke, okay. untuk pajak panjang ya. Keluarga ke, Bang harganya nggak dimahalin 88 nego weh bawah 88 nego 88 nego, ya. nego nego santuy lah santuy ini hmm. agiat ya udah TRD ya harganya 88, 88. sangat 88. Banget ya. murah banget ya sudah TRD ya untuk faceliftnya ini estimasi saya sini sekitar kurang lebih 90an 90 90. estimasi ya, ya betul. Nah, bisa dicek-cek ya iya tadi. kurang lebih ya Polshop yang uh, lain. Rata-rata orang di, kalau di TRD buka harga itu sembilan ya, puluh. Itu paling murah ya. Kalau di kita masih di bawah masih, masih bisa nego. Masih bisa nego di bawah. Di bawah. Sembilan puluh jutaan. Nah. untuk kondisi benar-benar luxury banget. Luxury. Bisa nah, dicek di ya. Kalau ini daerah mana ya? Itu Depok. Depok. Depok, ya? Depok. Depok juga. ya hmm. Kalau ini nomornya bagus loh. Cenggo. Cenggo. Unik ya. Cenggo. Atau seribu empat ratus lah bahasa Indonesia-nya ya Mang Deddy. Untuk harganya berapa tadi? Ya? 8,8 ya? 8,8 Jadi untuk masih bisa negeri masih, masih kredit? Kredit mener, silahkan Estimasi kredit itu kalau DP15 bisa ya Bang Deddy Nah itu angsurannya di estimasi di Ini dengan DP15 angsuran bisa 2,7 26 atau 27 juta selama 47 bulan, 47 bulan. Ketan, Untuk cashnya itu 88 juta Sangat murah ya? Murah, murah banget Ya Bang Jarwo Bang, bang Deddy nego santuy ya. Tapi untuk unit ini tetap ada garansi ya? Betul jadi semua unit semua yang kita unit. jual itu garansi satu tahun semuanya. Satu tahun ya ya semuanya. jadi ada satu, satu dua tiga untuk all unit ya. Tapi dua ribu masih bisa ya ini. Ya dua masih bisa. Soalnya kita uh -uh. pilih juga unit yang banget banget bagus ya. Nah jadi kalau untuk uh, agia trd Matic dua ribu ini kita buka harga cash 88 juta harga kredit paketnya dp15 angsuran di 26 sampai 2,7 juta selama 47 bulan oke jadi teman-teman ya. langsung aja hubungin bang Dedi atau bang menit otomotif ya siap untuk unitnya tinggal. bisa cari yang di display di sini. selain di display sini juga masih banyak unit yang lain iya betul ada sidikar, lcgc ya lcgc ada family ada mobil ada. family -nya. Juga ada. Uh -huh. betul oke okay. untuk next next ini ada Veloz ya Avanza, Avanza. Avanza. Avanza. Avanza. Unit yang sangat seger ini ya, tahun muda ya. Ini Avanza 2019. Oh, 2019, 2019 ya. Oke. Okay. untuk tipe G ini ya. Hmm. Ini tipe G bertransmisi otomatis otomatik. ya. Otomatik. Okay. otomatis. harganya, kan? Murah. Murah ya? Murah. Berapa, Bang? 155. Wes, 155. 155. Tahun 2019. 2019. 2019. Wes, teman-teman saya tadi habis cek oil gitu. itu untuk Velas tahun 2019 itu rata-rata 180-an ya 180-an ya Wees. Kita cuma jual 155 loh 155 Kata iya. keren ini ya <laughs> <laughs> Jadi ini kita tidak itu Kegut juga ya saya iya. iya. Oke okay. Tidak Untuk dimahalin lah Untuk keseluruhan juga masih oke okay ini teman-teman Jadi catnya juga masih sangat bagus Cetnya belum oh, Cuma ada budar ya loh, Mas loh. Iya. Iya. Iya. Masih iya. ori Masari pabrik ya gitu. Iya. Ini pabrikan Pabrikan ya untuk platnya letter F Bogor ya. Letter F Bogor. Oke. Berplat genap. Pajaknya Nung. di bulan sembilan. Eh sembilan. Juli Juli. Juli. Oh September September. September. September. Bulan sembilan. Ini baru ulang tahun nih, iya, <laughs> pajaknya tema panjang untuk paket kredit. Nih, paket kredit kalau ini DP di 25 ya, dua puluh lima, itu angsuran di tiga, tiga berapa, Bang Jadi Tiga enam ya, tiga tujuh, lima, tiga enam, tiga, Estimasi saya ya, tergantung, tergantung final, masing masing-masing final, bisa Jadi, support final, final, final, final, final, final, final, final, final, final, ini anggap pajak motor mobil baru ya ini mobil baru Soalnya betul ini mobil second rasa baru rasa ini. baru ini betul, betul. asal oh, jangan rasa pacar aja <laughs> <nanti> di <dimarain laughs> untuk ya, garansi ternyata. tetap ada garansi ya teman-teman garansi oke okay, pak dedi uh, apabila berminat ya mobilnya benar-benar kita rekomendasikan ya. kondisinya pun benar-benar kita rekomendasikan juga yang teristimewa buat saudara, saudara semua Insya Allah ya. mobilnya kita berikan yang terbaik Insya Allah Insya Allah oke okay. okay. buat teman-teman mungkin banyak yang sudah tahu alamat dari showroom sini dan mungkin ada yang wea belum tahu aja ya langsung ya aja ya. Uh, ini, sebutin nomor kamu nah. nih di ya, 081514289791 itu direct langsung ke saya Menir oh. ya atau klik channelnya Menir Otomotif ya. Insya Allah di situ nanti langsung akan muncul aja. pas uh -huh. respon ya Iya. langsung diarahin ke showroom dan jangan lupa juga nih Kang Jarwo Dedi. Uh, subscribe channel kita bertiga ya oh. agar channel kita makin mengudara, iya. makin sukses nah. ya. Uh, insya Allah mobilnya Rekom rekomendasi sebenarnya. buat para pencari mobil bekas. Selain, selain murah, juga bergaransi ya? Iya, selain murah dan juga bergaransi, bergaransi. Ya, ya dari kita bertiga. Ya. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata dari nah, kami bertiga. Penyampaian ya. dari segi tampilan, mohon maklum adanya. Betul, kita nggak di setting-setting apa hmm. adanya. Ya, Bang Dedi. Oke, okay. dari kita bertiga kita tutup hobillahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.